Oke okay bro, saya sedang berada di Indonesia Motorcycle Show atau Imos 2022 Yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Banyak produsen motor di Indonesia yang mengeluarkan model barunya Baik yang berbahan bakar bensin maupun yang menggunakan teknologi listrik Tak hanya motor baru, penunjang gaya hidup dari si pengendara sendiri juga banyak bermunculan di IMOS. Nah, biar gak penasaran ada motor apa aja sih di IMOS? Ayo kita jalan-jalan. Di dalam IMOS 2022, Suzuki membawa motor baru di kelas adventure yaitu Suzuki Vstrom 250cc. Motor ini memakai silinder tunggal SOHC dan punya tenaga sebesar 26,1 HP torsinya lumayan 22,2 Nm secara postur motor ini tampil cukup ramping sehingga kemampuan melibas medan off-road maupun on-road cukup mumpuni. apalagi jika ditambahkan aksesoris seperti, seperti box samping dan segala macamnya makin kental dengan gaya adventure Joknya Vistara memakai model jok susun 2 terpisah. Dia punya ketebalan busanya cukup baik sehingga dipakai riding jarak jauh pastinya nyaman. Dia didatangkan dari India. Kabarnya sih udah dibuka indennya cuman baru bisa dibeli tahun depan 2023. Berikutnya Suzuki di Imos juga membawa Sekutik yang baru saja meluncur di Indonesia yaitu Suzuki Avenis 125 Modelnya global, bergaya Eropa Untuk mesin memakai mesin sebesar 125 cc SOHC masih berpendingin udara, bukan radiator ya Nah untuk harganya sendiri mendekati harga Rp 30 juta rupiah di Indonesia on the road Sih 29 sih 29,97 juta nah relatif Yang penting kalian suka beli Nah untuk joknya sendiri Saya bilang itu cukup besar ya dimensinya Figurnya penampangnya Selain besar juga nyaman Nah warnanya dari pabriknya sudah dikasih dua warna Gimana? Menurut anda oke okay. Selain Suzuki, di sini juga ada pabrikan Kawasaki yang juga baru meluncurkan motor sport 250cc 4 silinder yaitu JX25R perbedaannya tidak terlalu banyak tetapi jika anda lihat lebih detail kenapot berubah lokasi speedometer juga berubah modelnya lampu sen juga sekarang memakai LED nah untuk jok masih seperti sebelumnya. Lanjut ke motor supermoto Kawasaki KLX 230 SM yang juga baru diluncurkan oleh Kawasaki tidak lama ini. Modelnya sekarang makin keren, warnanya juga atraktif. Oke okay, bro, kalian pasti inget dong dengan brand Polytron, Ingatnya apa? TV, oke, okay. radio, iya Nah sekarang ngeluarin motor, motor listrik lagi Gimana nggak ngikutin perkembangan zaman nih pabrik Nah untuk motornya sendiri, Polytron mengeluarkan seri T-Rex dan Fox Air Desainnya ya, seperti sekutik zaman sekarang lah yang memakai baterai listrik dan segala macamnya itu Menurut anda gimana? Menarik? Pabrikan Jepang yang nggak mau kalah eksis di Imos adalah Honda. Honda di Imos memboyong motor listrik sebanyak 3 unit, mulai dari PCX listrik, Honda Bentley, sampai Honda Giro, ya menariklah untuk dijadikan armada kalian sehari-hari. Oh iya, untuk yang mesin bensin, Honda Scoopy juga baru saja di, diperbarui desainnya. Gimana menurut kalian? Ada bedanya nggak sama yang model lamanya komen yuk Oke bro, di hadapan saya ini ada Honda Vario 125 yang sudah dikustom oleh tim desainnya Honda. Tampak warna motornya dibikin bunglon ya, warna hijau sih basicnya nih. Ada dicampur motif-motif abstrak di beberapa bagian. Motif kaki kakinya masih pelek standar nih tapi dicat ulang, knalpot juga ganti, spion dan tak lupa adalah joknya. Joknya dibikin model Eropa dengan bahan Emitec premium Carrera Mix Emitec Riders all black. Jadi warnanya masuk, pesan mewahnya ada, garangnya ada. Oke, cocok banget ya sama motor ini nih. Pabrikan Garbutala atau Yamaha di dalam bootnya di IMOS 2022, Yamaha memboyong dua bintang utama. Satu, Yamaha X Max Connected nah, Maxi Scooter 250cc ini tampil baru. Bisa kelihatan dari lampunya yang model X, baik di depan maupun di belakang. Body juga berubah, bro. nggak sama dengan model sebelumnya. Oh ya, 10 meter. Dia sekarang dibekali sistem navigasi yang canggih, jadi anda nggak bakal nyasar gitu, tinggal konek ke HP anda aja tuh. Gimana bro? Mantep ya. Oke, okay, yang motornya favorit kaum numbers Yamaha Aerox 155. Warnanya juga baru, banyak banget pilihan warnanya. Nah, kalian bisa milih warna dengan kombinasi pelek dan bodi berbeda. Kau oh ya, di Yamaha juga nggak ketinggalan. memboyong motor-motor custom seperti xsr 155 yang dimodif dengan beragam gaya. Kita lihat sih, apa aja model yang telah dimodifikasi. Untuk peserta yang mau jajakan aksesoris, sementara bermotor, khususnya motor seperti box, untuk traveling keluar kota ataupun di dalam kota untuk membawa barang-barang, ada lagi V ada juga sebuah stand yang menjual helm dari NJS ini juga ada helm lagi ya, RSV dari RSV helm ada juga penunjang aksesoris yang untuk oh, yang modifikasi dari bantuan karbon, lapis karbon dari GMA. Ini sok dari Swedia, Ohlins. Jadi kalau mau suka tampilan Edon jangan lupa soknya Ohlins. Mau sarung tangan, helm, sepatu, jaket, ada di the right. Brand-brandnya bisa kalian lihat ada Alpinestars lain dan kawan-kawannya. Ini juga ada stang YSS yang jualan shockbreaker. Namanya dari brand Respiro. kita bisa melihat ini ada satu pojok modifikasi ya banyak builder builder motor tanah air yang memajang karyanya di, di sini di Imos bisa kalian lihat motor custom ada yang gaya Monkey ada yang Zumer dan lain-lain sebagainya. Di di tempat Katros, Garat, ada motor modifikasi, joknya terindikasi menggunakan mb -Tek. Motor ini Mio yang dirubah jadi motor listrik ya. Kalau ini Kawasaki sepertinya, Kawasaki 250. <Sing> Nah, gimana? Udah lihat-lihat dong motor-motor baru yang ada di IMOS 2022? Ada nggak satu model yang kalian mimpi harus punya? Masukin deh di wishlist kalian. Siapa tahu kebeli di tahun 2022 ini atau 2023 depan. Jangan lupa joknya dimodif biar makin ganteng bro motornya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Kau